Bertambah satu tahun, berlalu satu tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isi ini apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat, Tidak. Dan tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap mungkar nakir, merabuka, madinuka, menabiyuka, yang tersisa empat nanti di hari kiamat sebelum dimulai hisap. Sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala empat pertanyaan. Yang pertama, lantazulah kudam abdin yom al hatta yusala an arba. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala empat pertanyaan. Yang pertama Umurnya, apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu. Tapi apa yang kamu isi dalam usiamu? 60, 70, 100 tahun, kurang lebih. Allah tidak berdulikan berapa usia kita. bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa dia menjawab usia saya 10 tahun padahal sudah tua sudah di atas 50 ada yang di atas 40 tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat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 Seberapa pun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat, karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat Berarti masih ada harapan Masuk dalam golongan Yang akan diampuni Allah Ada ampunan Ada harapan ampunan Tapi kalau tidak salat Terus bagaimana Allah ampuni Kalau tidak mau bertobat Banyak orang berkata Saya malu Atau dia merasa ada bisikan di hatinya buat apa lo salat ngapain perilaku kamu aja dah benar sama orang tua aja dah benar dosamu dah pernah hanti-hanti bercuma salat dah usah itu ingat bisikan seitan karena seitan ingin semuanya sekali-kali rusak kalau berbakti baik belum sempurna masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sambil syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat, oh sudah hancur. Sudah rusak yang lain ditambah lagi parah tinggalkan salat. Atau ada orang taubat? Selama dia tidak salat, lancar beres aman tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal. Dia mulai menjaga salatnya, hilang motornya, kehilangan kerjaannya. Diuji sama Allah swt dalam rumah tangganya, setan datang. Coba, kamu ada dulu biasa-biasanya dah pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat ada ujian. Apain? Mudah berhenti aja salat. Nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar, masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini dapat pernah salat, dah pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu dah, dah salat, dah bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal dia berhenti. Berarti niatnya, bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon. Aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Ha, itu niatnya bukan salat karena Allah tapi salatnya karena terjaga motornya itu beda niat berarti ketika kita berlaku ibadah melakukan sesuatu ibadah tapi ada ujian yang masuk jangan anda salahkan ibadahnya tapi salahkan niatmu ada apa dalam niatmu pasti ada salah niat dan itu inti daripada umur kita Allah berikan 60 tahun kemarin saya hitungkan kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70 itu kira-kira kurang lebih ada yang lebih tua lebih panjang usia ni ada yang lebih muda tapi standar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ummati binasintina wal sab'in standar umur umatku antara 60 sampai 70 ada yang melebihi dari itu tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda saya kemarin hitungkan 60 apa yang kita lakukan dia dalam usia 60 tahun dari lahir sampai balik sampai tahun berapa? 15? kita sepakat 15? 15 tahun berarti sebelum balik belum taklif sebelum balik belum belum taklif haji boleh tapi tidak wajib karena syarat haji harus balig salatnya halus Balik walaupun diperintahkan dibiasakan untuk melaksanakan salat tapi anggaplah belum taklif belum ada taklif belum ada kewajiban berarti 15 tahun itu sia-sia dia potonglah dari 60 berapa sisa 45 tidur sehari berapa jam ha 8 boleh kita sepakati angka 8. Ya, kita bicara standar, kata yang menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun, salah tidur bangun, salah tidur bangun. Kalau hari libur dia tidur, dah capek tidurnya. Begitu bangun, ya Allah begal badan saya, tidur lagi. Saya hitungkan 8 jam 8 jam dalam sehari berapa Kalau dibagi Dalam sehari Sehari berapa jam 24 jam 8 bagiannya berapa jadinya Sepertiga Sepertiga sehari tidur Sepertiga 60 tahun Berapa 20 20 tahun napain? Tidur 20 tahun cuma kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia yang dalam 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan riski. Kerjaan. Standar kerja, jam kerja berapa jam? 8 Berarti 60 tahun berapa jam Berapa tahun kita kerja? 20 tahun 20 tahun cari menjadi kaya Tapi 20 tahun masih stres Tak jadi kaya-kaya Masih bermasalah Ditambah habis 20 tahun Pensiun tambah hutang belum lagi hutang sana-sini. Sekarang semua serba hutang. Dan yang aku heran, kenapa orang Indonesia suka berhutang? Ada masalah sedikit hutang. Sekarang HP cicilan bagus-bagus. Begitu saya kemarin diajak sama teman foto, saya lihat HP ini, masya Allah, HP yang terbaru ini, Maha cicilan. Jadi jalan ditipu, jalan tertipu ketika anda melihat handphone baru sama orang Langsung anda baik sangka barangkali cicilan Tak ada yang sanggup cash Cash itu 12 juta sampai ada yang 15 juta Bawa mobil yang mewah, cicilan Begitu bindah rumah, cicilan Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan Semua serba cicilan dan terpengaruhi dengan promo. Promo sana, sana ini, ada ini, non-persen, non non, persen, non ini, apa, sini, beli satu, dapat satu. Dan semua serba hutang. Tanpa kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang. Tapi begitu sudah jatuh tagihan dia, ya, musik. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya, amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa menatasi masalah hutang. Ini. Saya bilang mudah amalan yang jangan berhutang lagi. Udah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa dan hati-hati dari riba. Jalan terbaksa nanti beralasan yang Allah saya terbaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta terkini balikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa. Zina sama ibu daripada terima uang riba. Na'udzubillahirzalim. 20 tahun cari kerja. Tadi berapa yang tersisa? 25. Kan? Berarti yang tersisa berapa? Saya belum bicara ibadah Bapak Ibu. 20 tahun tidur, 20 tahun cari dunia, 15 tahun masih belum taklif, tersisa 5 tahun. Saya hitung dalam dalam 60 tahun bagi orang yang rutin menjaga salat lima waktu. Tahu tidak hasil hitungan saya, saya dapat berapa? Anda jaga salat selama 60 tahun itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun, 2 tahun 7 bulan. Karena salat lima waktu berapa? Tidak sampai satu jam dah sampai satu jam saya bicara yang wajib ada bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salah sama sekali nauzubillah sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salah sama sekali saya belum hitung tarawih 23 rakaat 7 menit dah itu beda urusan itu ada tarawih 23 rakaat 7 menit dah ada tarawih Jangan-jangan apa suusan itu nama dia olahraga, olahraga paling cepat selesai dapat juara satu. Jadi kita harus baik sangka jangan su'uzan. karena itu bukan salat. Yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap ramadan menjadi sebuah kebiasaan yang seharusnya menjadi kebiasaan agama atau kebiasaan pribadi dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu kebiasaan menjadi tradisi kenapa aku heran ini ada yang bisa jawab kenapa ketika masuk ramadhan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat aku heran belum menemukan jawabannya ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat dan ini khusus di bulan ramadhan Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam begitu maju imam tarawih rakaat pertama. Allahu Akbar. Mashallah kepanjangan takbirnya. Saya suruh alhamdulillah pasti nikmat. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Maknanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80, 90, gerakannya tidak sama seperti kita. Kan kita masih muda masih bisa mengejar men imam habis baca bacaannya imam saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat untuk oh, doa ini wow ini al-fatihah. Insyaallah ma'rufin abdul naim abdul naim abdul naim apa al-haqum takathul. Allah akbar saya Allah maha muda Allah akbar Allah akbar Allah akbar saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam rukuh bapa kan pelan pelan kan pegal badannya sudah tua fisiknya tak kuat turun pelan pelan. Imam sudah sampai Allah Muhammad al Bapak Bahagian, udah berdiri lagi dah awal, jadi rukul Bapak Pas begitu sujud Kita semua turun sujud Bapak masih lihat pelan-pelan sambil batu-batu batu. <tup> Turun Begitu kita dia sudah mau nyampe Imam sudah rakan kedua Bapak malah berdiri lagi dah jadi sujud Astaghfirullahaladzim Kasihan Bapak tak jadi rukul dah jadi sujud Pasti rakyat yang kedua saya megang tangannya Pak kita pulang aja deh. Mendengar salat tarawih di rumah sendiri itu bukan salat tarawih. Ramadhan cuma berapa kita nampak ramadhan? Orang yang sudah wafat kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab. Wallahi semua orang yang sudah mati berkeinginan kimbali, ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka buasa bersama, bagi bagi sahur dan aktiviti yang lain. Ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah umur, sehat walafiat. Maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh. Mau seberapa pun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat. Yang paling banyak tidak ada batasnya. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir sah. 8 raka'at tutup kuitir, sah. 10 raka'at tutup kuitir, sah. Tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya. Tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan ya, imam bagus. Fasih. Jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih. Dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam. Dia pasti bakal belajar Al-Quran. Karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا تذا دقت منفعت Mengikuti Salat Tarawih Di belakang imam Yang bacaannya fasih Selama 30 hari Anda cuma dapat Benarkan bacaan Al-Fatihah Wallahi nikmat, Syukur Selama 30 malam Anda cuma dapat Membenarkan bacaan Fatihahmu Sudah luar biasa Tidak usah bicara ayat yang lain Hanya Al-Fatihah saja Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah Kata Imam Nawawi Di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid Ada 14 tasdid Hurufnya yang ditekan Ada 14 Tertinggal satu batal salatnya Dan Imam Nawawi berikut mazhab syafi'i Makanya jamaah sekalian wajib hukumnya belajar Al-Fatihah bukan sunnah wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah perbaiki benarkan bacaanmu karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak itu tergantung Al-Fatihah Makanya saya harap mulai dari hari ini Anda semua bersungguh-sungguh belajar surat Al-Fatihah Jangan Anda targetnya mau hafal 30 juz 30 juz anda hafal tapi tidak benar surat al-fatihah sia-sia tidak manfaat karena anda baca surat al-fatihah tidak baca ayat yang lain sama sekali masih tetap sah salatnya karena surat al-fatihah dah bisa diganti kalau anda lupa baca selain surat al-fatihah ada istilah lupa salah satu kewajiban bisa diganti dengan sujud sahwi misal rakaat pertama baca al-fatihah itu rukun lanjut dengan baca ayat pendek anda tidak sadar habis walad dalin amin heb, Allahu Akbar lupa baca ayat itu diganti dengan sujud sahwi itu kalau di salat wajib tapi kalau di salat sunnah tidak ada wajib atau rukun selain surat al-fatihah jadi anda kalau salat sunnah. Cuma suratul fatihah Kemudian takbir. Rakaat yang kedua suratul fatihah Dan kemudian langsung ruku. Sah salatnya. Tidak apa-apa. Tidak harus baca surat-surat yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib. Hukumnya baca al-fatihah rukun. Hukum baca surah yang lain. Wajib. Kalau terlupa. Diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sebelum salam. Habis tahiyat, sujud dua kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahui tidak bagi tahiyat lagi. Sudah cukup tahiyat yang anda baca. Maknanya kembali lagi jamaah sekalian. Umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Maknanya susah selang bersabda ni'mal abduh salih mantala umur wa amalus amalu, bayi hamba yang salih yang panjang usianya tapi baik amalannya baik amalannya bulan syaban ini sekarang tersisa kurang lebih 14 atau 16 hari Rasulullah SAW kebiasaan diakib buasa syaban full sambil kata Siti Aisyah tidak pernah aku melihat Rasulullah buasah satu bulan penuh selain bulan Ramadhan sebagaimana di bulan Syaban penuh niar suasan bukan nisfu setiap datangnya Syaban ditanya nisfunya mana nisfu Syaban nisfu nisfu nisfu full ramad Syaban buasah aja di awal boleh di tengahan boleh di akhir boleh yang tidak boleh yang tidak pernah buasah Syaban pas begitu berakhir mau mendekati Ramadan seminggu terakhir atau 10 hari terakhir itu ada sebagian ulama berkata makruh kalau sudah 22 hari terakhir bulan syaban anda tidak pernah ada puasa sebelumnya itu dianggap oleh ulama haram apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan hari ragu-ragu kemungkinan ini bisa hari terakhir kemungkinan bisa masuk Ramadan isbat Ramadan Termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang segera lunasi hutangnya. Jangan begitu sudah mendekat puasa anda punya hutang tujuh hari tersisa bulan Ramadan lima hari. Sheikh apa? Aku punya hutang tujuh hari sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal lima hari lagi mau masuk Ramadan. Aduh, satu tahun dah pernah tanya begitu sudah mepet baru cari jawabannya itu karena hukuman nanti tetap diganti buasa yang dari tahun yang lalu tetap bayar hutangnya dan karena denda setiap hari karena fidyah jadi seandainya anda masih punya hutang dan masuk ramadan anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti pas habis ramadan anda punya kewajiban bayar hutang tapi karena anda tunda, undurkan, mundurkan sampai masuk ramadhan anda punya kena denda ditambah lagi bukan hanya bayar dengan puasa ganti puasa tapi ada lagi namanya fidyah satu hari satu orang miskin diberikan kejukupan makanan makanya kembali lagi yang punya hutang segera lunasi hutangnya masih ada kurang lebih 15 atau 16 hari jangan sia-siakan umurmu yang kedua bertanian Allah subhanahu wa ta'ala wa'an ablah usia mudahmu apa yang kamu berjuangkan apa yang kamu lakukan bertanian saya kepada jamaah usia muda apakah bukan usia dari umur bukan sesuatu dari umur usia mudah bukan sebagian dari umur dari total umur bukan dari total umur tapi kenapa Allah bertanya soal umur sejarah total dan ditanya lagi soal usia mudamu kenapa padahal kan sudah cukup Allah tanya tentang umurmu ditanya lagi tentang usia mudamu kenapa dua kali ditanya Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur total umur kita tapi Allah menambahkan lagi itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bu akan, bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudamu? Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah, di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat sekali lagi dan yang tua-tua jangan tersinggung ya yang muda yang taat istiqomah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat sama-sama taat tapi kenapa yang muda lebih mulia karena godaannya lebih besar kalau yang tua apa yang, apa yang mau digoda habis sudah ada fisik enggak ada tenaga enggak ada apa kalau yang muda banyak godanya pandangan matanya telinganya hawa nafsunya sahwatnya fitnah sana sini muda digoda mudah anak muda makanya Allah berikan kemuliaan bahkan salah satu hadis yang sahih di hari kiamat semua di bawah matahari cuma tujuh golongan yang di bawah naungan Allah di antaranya washabun nashafitaatillah seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat kesemewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahuwata. Dan kalau kita baca sejarah ulama, Semua para berjuang untuk agama, Semuanya muda, tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda. Abdullah ibn Mas'ud penhafal Al-Quran seorang pemuda. Abdullah ibn Umar seorang pemuda. Dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih, Yang membebaskan Konstantinia, Dan memperjuangkan Islam menjadi bang lima masih di, di bawah usia 21 tahun